Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Mitsuki Kajudo ya, Kali ini kita akan melanjutkan gameplay House Flipper. ya Di video kali ini kita akan melanjutkan mendekorasi sebuah rumah ya Nah settingan komputer saya semalam kayaknya ada sedikit masalah masalahnya itu ada di pengaturan settingannya jadi Pengaturan settingannya ada sedikit masalah, jadi masalahnya ada di settingan uh, mikrofonnya. Mikrofonnya sedikit bermasalah sehingga harus disetting ulang. Setelah disetting ulang, baru bisa. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam rumah. Jadi, semalam kita udah sempat mendekorasi sebuah rumah yang baru kita beli. Terus, kita udah menjualnya. Nah, di video kali ini, saya nampaknya mau beli rumah baru lagi. rumah baru ini kemungkinan besar untuk didekorasi tapi ya saya belum tahu apakah akan dijual atau enggak total rumah yang kita jual udah tiga Uh, akhir rumah yang kita beli adalah 76.000 Uang kita sekarang ada 158.000 saya penasaran sih rumahnya ya dari foto sih cukup gede cukup besar dan dia katanya punya bagasi ya kemudian dia punya untuk nanam-nanam ya nanti tidak Saya cuma penasaran semua ya udah enggak apa-apa. Nanti dah. nanti juga kita beli kok. Oh, ada akhirnya. Ini 79.000 ada bagasi. uang kita ada 158000 kita bisa beli yang ini sih tapi eh, saya enggak mau itu nanti ya rumahnya ada banyak nih yang bisa kita dekorasi nantinya kita akan dekorasi jual beli rumah kita akan sering sering melakukan itu sih yang ini ada bankernya. Eh, yang Ada tanda ininya ada banker harganya 119.000. Eh kita coba yang 79.000 dulu. Kita langsung ke rumah baru kita. ya tampak luar rumah ya bisa dibilang gardennya cukup berantakan tamborau ya nggak apa-apa kita coba bersihkan carapikan gardennya tapi sebelum melebihkan garden ini nampaknya Tugas kita agak panjang ya. Kalau garden saya udah kapok karena ya tahu sendiri lah. Garden di office utama kita belum selesai. Oke, okay, kita langsung lanjutkan okay. nampak uh, luar rumah kotor banget ya ini kotornya minta ampun untuk luar rumah nanti aja gardennya kotor banget ya banyak rumput liar yang kan kemana-mana Oh so, ini nanti ya kita bersihkan dengan air dulu sementara karena ini kotor banget di dalam rumah agak kotor ya ini koridornya agak sempit enggak apa, apa ini lokasi denahnya hampir sama ya dengan rumah kita ya enggak sih dengan rumah kita ini apa oh iya iya dia sama sama dengan rumah kita cuma rumah ini memiliki Gak. membeli gitu. bagasi Oh, untuk rumah ini saya harus beres-beres dulu kita bersihkan dulu sampah-sampahnya kemudian segala macam dunia bersih-bersih kita lakukan ya Oh ya ada sedikit perbahan cakwa karena kan saya kerja ambil nge YouTube ya. Jadi nah, ya saya mau ada perubahan sedikit. Ya, perubahan jadwal upload saya Biasanya kan saya kalau bisa saya upload setiap hari Nah kali ini saya mau sedikit istirahat lah intinya Karena saya merasa kalau tiap hari, ya, kasihan juga nggak kebagian. Bayangnya, nggak kebagian waktu. Jadi, saya kepengen istirahat atau mabar bareng kalian. Ya, intinya, kalau kalian mau ikut mabar, bisa join di discord saya disitu saya sering mabar bersama teman-teman baik itu mabar roblox atau game-game lain Saya kadang sering mabar dengan teman-teman lain, ya. Masuk tim mayones, yaitu tim dari mayo klasik. Jadi, di robot itu kami membentuk sebuah tim. Timnya namanya mayones. di discord kita bentuk sebuah tim tim mayones diskotnya mayo klasik. Nah, buat teman-teman yang mau ikut join bisa join di discord saya nanti dari discord saya ya tapi bisa main barang di roblox no maupun game-game lain. Ya, khusus, khusus untuk bermain game saya maunya hari sabtu jadi hari sabtu dan minggu adalah hari kita bersenang-senang Jadi buat teman-teman yang mau ikutan join di discord ya discord saya ada di deskripsi simbol jadi buat teman-teman yang mau ikutan boleh kita mabar-barang senang-senang sama-sama Kita, bersih. kita bersihkan satu persatu ruangan dulu nanti untuk dekorasi kita, kita Ya, kalau untuk bagasinya nyaman ya ini ya untuk bagasi nanti kita dekorasi sedemikian lupa kalau ini bagasi nih kan ada kotak-kotak ini kotak untuk taruh barang-barang uh, mobil Bekas lain tinggi, jadi kalau ada bagasi ya, berarti ruangan perkakas udah nggak perlu. Ruangan perkakas gitu, ganti kalau jadi ruangan gaming kurang. Jadi, saya pikir. Kita jadikan ruangan office, semuanya. Cocok gak ya, ruangan office? Gudang boleh-boleh aja sih. Terus ruangan office-nya di mana? Terus untuk ruangan gamingnya cuman. Untuk ruangan gaming, Jadi kalau nggak ada ruangan gaming kita bisa ganti ke ruang kamar tidur kita. di ruangan gaming saya nggak begitu populis sih saya ingin membuat ruangan khusus gaming terpisah dengan ruang kamar tidur Okay. Ini udah bersih berarti tinggal bagian ini. Ya, sudah bersih semua. Nanti kita tambahkan Ya. Ini kalau jadikan dapur kayak yang kemarin bisa-bisa aja sih dapur yang bar Tapi saya mau gantilah dapurnya. Jadi dapurnya saya mau coba hal yang baru. Dapurnya gabung di Thank you. Hmm, I see, I see. Jadi ini ada sesuatu yang bisa saya lakukan di sini. Enggak, cocok ya dengan base ya. Saya enggak suka Jadi, ini model kursinya atau model dekorasinya. Sebenarnya, saya sudah dapat gambarannya. Jadi, gambarannya ya, ini saya untuk dekorasinya. Saya menggunakan yang seadanya. ini dekorasinya seperti ini nah ini barang-barangnya contohnya seperti ini ini anggap kayu ini nggak ada layak Dia modelnya sebenarnya seperti ini. Nah, ini di sini ada kursi sofa. Nah, modelnya seperti ini, bentuk U di sebelah sini sebenarnya. cuma nggak ada televisinya. Kalau kita kan biasa ada televisi, kan? ini dia nggak ada model televisinya kalau kita menggunakan model ini semuanya bisa saya hilangkan satu kursi ini kita menggunakan model ini model L terus kasih meja di sini taruh televisi jadi televisinya menghadapi kesini tembok ini tapi, revisinya bukan nempel di tembok, melainkan di meja tersebut. Gimana ya? Nanti, dah ya, kalau pikirkan Ini desain saya udah dapat, seperti ini. Namun, ya, nanti kita pikirkan. Desain ini sebenarnya saya terpikir gara-gara game ini. Untuk lemarinya nanti dah. Nggak penting kok. Isinya bisa sih untuk pintunya enggak usah dihancurkan di pintunya ini temboknya ini saya bisa geser Mari sih ini kita hancurkan kita geser pintunya untuk dapur jadi ini masih kita bisa gunakan seperti model baru untuk dapur Ya, ya, dapat dapat gambaran. game kita di kamar tidur nanti kita coba dekorasi kamar tidur ini barang-barangnya sengaja saya tidak jual kenapa ya karena saya mau mengambil desain-desain ini jadi desainnya saya ambil bikin kebetulan kalau nanti nah, yang bisa kita dekorasi kita dekorasi mirip lah dengan desain yang seperti ini di rumah ini kita beberapa disendari bentuk asli rumah ini kita nggak ubah palingan itu aja sih yang bisa saya lakukan. Eh dapur dapur bersih. Ah contohnya kamar kamar tidur kamar tidur sih udah. Jolong semua ada besi semua hingga ruang toilet ya cocok sih cuma di bagian sini kan shower ini saya ganti posisi ya yang ini dengan yang ini ya ganti posisi ini barang-barangnya kita jual dah. ruangan pertama yang akan kita dekorasi besok hari adalah ya peruangan ruangan mana dulu nih? besok hari saya mau dekorasi ruangan bagasi dulu lah karena kita kan enggak pernah dekorasi bagasi jadi saya pikir-pikir ya kita dekorasi bagasi terlebih dahulu jadi untuk perkakas kita taruh di bagasi nya ruangan ini saya putuskan untuk jadikan ruangan office ini ruangan office ini ruang kamar dengan game servicenya jadi gaming roomnya ada di sini beserta ruang kamar tidur kita ada di sini tidur kita ya kemudian ruang tamu dan ruang makannya kita satukan untuk dekorasinya ruang uh, ini saya ambil dekorasi ini cuma funginya saya ganti yang di bagian sini kita tetap menggunakan bar untuk pintunya saya geser atau kita tetap kalau tetap boleh sih ya boleh bisa-bisa kalau tetap boleh masih bisa saya dekorasi dari dekorasi kali ini aku sangat berbeda dari rumah kita dan kalau bagus kita pindah di sini jadi rumah yang saat ini kita jual terus tadi dekorasi rumah ini ini kan lumayan luas nih rumahnya di sini nggak mungkin saya taruh pagar lagi biasanya kan di sini saya taruh pagar kira-kira sampai ini ya enggak saya di sini di petak ini terus di bagian sini kan nggak ada lagi Di sini ini cuma ada di ruangan ini kan nggak ada sekarang udah ada kalau untuk gardennya nanti saya off record nggak untuk membersihkannya. kita bersihkan sekarang gimana ya ya kalau untuk garden saya nggak ada kepikiran mau bikin apa memang banyak ide sih untuk garden rumah saya udah kapok dengan garden karena garden yang di office utama nggak selesai selesai karangan bunganya empat bunga taman bunganya jadi bagian belakang cukup luas belakang rumah kalau untuk renang bocok oh, oke eh, kalau untuk renang pohon-pohon ini pasti kutabang tebas enggak dah kita bersihkan dah. jangan dulu pikirkan garden garden nanti kapan-kapan tidak, -kapan atau kalau teman-teman yang ada punya ide garden tolong share kok, tolong share kan. ya kira ada ide apa untuk garden saya nggak ada ide nih saya takut kalau pakai ide saya sendiri gardennya jadi hancur lagi yang di ofis utama ofis utama sih sebenarnya cukup bagus hanya saja kerjaannya numpuk banget untuk taman bunganya kalau di bagian belakang sini saya tidak biasa ada satu meja dua kursi ya dan untuk ngopi lain intinya ngopi sambil nengok pembanangan tanaman-tanaman dan sebagainya kalau kebersiwan bisa sih kita tambahkan di sini Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget. Cukup like jika kalian suka dengan video gameplay saya. Jika kurang suka silakan tekan tombol dislike. Jika berkenan silakan tambahkan komentar. Baik itu saran motivasi maupun apresiasi, ah, tandaan boleh. Kalau mau chatting nanti kita bisa chatting bareng di Robolos. Dan untuk setiap Sabtu biasanya saya main sendiri di Roblox Tapi terkadang Sabtu kebanyakan saya join di Discordnya Mayo klasik Kita mabar dengan Mayo klasik Ya kalau buat teman-teman yang mau ikutan mabar dengan Mayo Classic ya boleh juga sih join di Discord saya nanti kita ngomong bareng terus kita bisa ke server sendirilah di Roblox. Jadi ini saya punya server servernya. Ini sih bukan punya saya sendiri melainkan salah satu subscriber-nya Mayu jadi, dia punya sebuah server. Server sendiri di Roblox itu kita bisa happy banget, lah Intinya, server sendiri jadi nggak ada yang gangguin saat kita bermain di situ. Kita, intinya, di situ tim mayones semua, yo. klasik semua tim dari mayones. Kenapa saya bilang tim mayones karena Mayo Classic membuat sebuah tim, yaitu tim mayones di Roblox. Maupun game-game lainnya, mereka menyebutnya tim mayones. Di timnya, Mayo Classic adalah tim mayones. Mungkin nanti suatu hari kita bisa bikin tim mirip-mirip dengan mayones mungkin timnya kaju tuh boleh oke sekian dari template kali ini ya dari buat teman-teman ya, yang mendukung sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget cukup like share dan comment dan buat teman-teman yang ingin memberikan support secara langsung Bisa lewat link yang ada di description box Terima kasih